Cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor onlimpus ini ya seluruh hari ini kita akan berbagi slot gacor hari ini khususnya slot gacor onlimpus ini kita bawa modal 120 ribu kita akan coba main di bet 2400 saja seperti biasa double change aktif kita coba di turbo jadi 20 kali Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 Bosku sih itu slot tergacor tersolid andero dunia akhirat di sini WD berapa pasti di bosku dan cuma di sini kalian bisa cek RTP graf game gratis rileh 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri Bosku yo langsung gaskan saja he RTP 8000 untuk link situsnya saya sematkan di bio Bosku ini buatkan semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 karena cuma di rtp8000 rtp gamenya left 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri bosku nggak kayak situs-situs yang cuma tempelan-tempelan doang di sini rtp gamenya left dong 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya sendiri langsung buktikan saja kasihan saja untuk lingga cornya saya sematkan di pen goban bosku yuk. Ini yang buat jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP ibu yang RTP gamenya nya real life 24 jam yuk. Back to the gamenya sudah. Ayo dong hijau konekin dulu hijau. konek uh, mantap nih tinggal petir-petirnya sebenarnya soal yang satu itu sekitar sel di sana. Aduh pada nah, ongus kasih yang manis-manis kasih yang berbicara yang mantap-mantap nah, ya buat kalian semua bisa dibantu share share juga ya Suriak ya. karena cuma di seminggu. smin kita berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola slot Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini slot Olympus gacor hari ini slot Olympus hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini NCP slot hari ini rtp-slot bollitus hari ini rtp-slot gacau hari ini rtp-slot hari ini Herh, kita dapat free spin rtp-slot ya, 2400 yuk ya. kita langsung paskan saatnya yuk semoga ada isi-isi us -isi, kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap yuk yuk gendang jadikan yuk gendang dong jadikan dong wudhu nih ini, ini biasanya atas itu mahkota hmm ternyata bukan masih gendang mahkota orang, -orang turun aduh ini cincin sih biasanya lumayan lah merah, jauh oh, lumayan itu koneknya Sains Sayang sayang kita masih belum dikasih. dong kasih yang mantap-mantap ini. Hmm, biru boleh konek dulu biru, biru konek mantap yuk. Kuning atau gelasnya turun, kuning dulu ternyata yuk ungu jadi fix ungu jadi. Ingat petirnya di mana ini? Petirnya enggak ada ternyata waktu. Oh, Aduh dudududududu belum ada tanda-tanda konek yuk. Ijunya dulu boleh, ijunya tuh enggak mau nengal jir dah. Di enam kali lagi, tenang kuasai, yo yo yo pasti WD ini. Hmm, atas gelas kasih petir, mantep. Atuh sayang kemenangnya lumayan ya suruh 140 kali 8. Naik dikit dikit nggak masalah lah ya sudah. Ya. Karena ini free spin enggak boleh nggak kita terima apa aja ini. merah jadiin dong. Hijau, Aduh mau. Tambah lo udah tiar-tiar sih. Ras saya baca nyaman terus. Hijau baca mantap, mantap ya. Biru boleh, biru, boleh. Karena cuma ada sekali tapi lumayan. Sudah tiga puluh dua ribu lainnya, seratus ya, puluh dari lumayan Main Cari fish, fish lagi yuk. Kasih yang manis dong us. Uh, jangan kau pelit anakku. Jangan kau ragu anakku. Bergeser ke turbo aja lagi ya kita coba 10 kali turbo dulu kita coba rumah rumah putaranya juga lah. biar putarannya agak gede ini remus kasih yang mantap-mantap jangan kau diam-diam saja us pecahin kasih sekitar empat biji atau petir-petir di luar juga gua pedang jangan kau ragu-ragu Ya buat kalian semua yuk ya like, komen subscribe nya karena cuma Ini kita berbagi pola slot gacor hari ini slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot Olympus hari ini slot gacor Olympus, nah, Olympus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini ya dan cuma di sini kita berbagi pola gate of Olympus hari ini. Kita dapat Facebook kedua kedua yes, well. ya ada semoga yuk langsung, langsung saja. Aduh, belum ada tanda-tanda connect, connect mantap. Duh, -du -du -du -du -du -du. belum juga dikasih kan? Gendang dong kasih dong, gendang dong kasih. Gendang itu satu lagi, biru dulu nggak apa-apa. Biru jadi yuk. atas gelas kasih petir dulu boleh. Aduh, gendang jadi yuk. Dudung lagi dong. Aduh, cuma dikasih kalju nggak masalah ya, sebut, ya dong kuning, aduh, nggak mau kuning satu aduh belum ada yang konek juga anjir hmm lumayan yuk birunya dulu birunya aduh biru orang satu tuh merah nih hmm, nggak mau dulu du, dulu du, du, du, du, du, du, du, belum ada tanda tanda konek ini anjir lumayan lagi dong petirnya men sambil-tambilnya udah kumpul 12 sih masih tiga kali lagi menung pecahnya mantap dong ususnya cengal amun nih keju, mantap terantar tuh, selesu tujuh puluh ya, freeze yang kedua ini belum ada isi juga, Dor, ada belum konek juga, anjir ungu dong konekin, uh konekin mantap, ungu konekin dulu, baru lu lah, atasnya, cincin pecah, lah atas cincin nggak sepet terboleh nih us, malah sekitar sebiji, harusnya lagi menyebalkan sepertinya, slus slus susah kali cari yang agak agak berisi ya c c mikir dulu dua lagi enggak turun anjir Anjir Duduk slot gacor hari ini. Slot gacor hari ini, slot Olympus hari ini. Slot gacor poli hari ini, RTP slot hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot Olympus hari ini. RTP slot, slot gacor ke poli bus, of Olympus hari ini dong kasih kasih dong frisbee spin, frisbee nya dong belum juga dikasih frisbee mantap hijau konekin dulu hijau hijau hijau hijau mantap merah boleh musuh merah boleh musuh tidak tidak tidak hmm. kuning slow berat berat berat berat, berat. Hmm. skater tiga tiga terus belum dikasih skater 4. niji. dua kali dapat skater belum ada isi juga hmm duduk duduk -du. satu lagi dong kasih dong kasih dong satu lagi please kasih kasih mantap kita dapat twistinnya seluruh semoga ini las ada akhir yo yo yo yo jadi duit yuk jadi duit yo Bim salah Beam. konekin yang mantap dong konekin yang gurih dong mantap yo kuning dulu boleh ungu dulu boleh ungu dulu biru konek mantap yo atas pincin kasih petir kali 500 dua kali limanya doang 100-nya bleset betul lumayan 16.000 kali lima 83.000 ya, ya ini lumayan-lumayan gacor sepertinya ini awal-awal yang bagus yuk mulai kita dikasih yang manis-manis juga hmm, lumayan petir lagi dong kuning mantap merah jadi dong merah jadi dulu dong merah jadi lumayan seluruh ya 9.000 lagi dong biru boleh gendang turun Aduh malah kok, kok kok kok kok malah mahkota di situ bukan gendang sih biasanya gendang pada di situ slot apa nggak apa-apalah ya mungkin oleh bos sedang masuk hmm, lumayan biru konekin dulu biru biru jadi mantap nih atas gelas jelas kasih petir mantap kuning jadi hanya tinggal merah susah loh sur. mainnya surya yang udah kekumpul lima belas ya sulut tidak tinggal dari pecahan pecahan mantapnya ini dudu naik juga du du du du du du gendang konekin dong mantap sur 25.000 gendang pecah doang anjir 25.000 kali 21 hmm. 581 lur nggak pakai rem nggak pakai apa habis ini kita langsung auto kabur saja auto WD gam saja ya sudah turun mahkota dong turun dong mahkota dong mahkota dong aduh terus dikasih tiga satu yuk tambah 31 satu yuk kali lagi kasih dong hmm. kasih pecah aduh gendangnya kurang dua cincin jadi mantapnya biru jadian dulu biru aduh padahal tuh biru jadikan kan gurih lo biru jadi atas mah kota biasanya yuk kenapa boleh dong kenapa bisa boleh dong kenapa bisa juta itu nanggung banget us bunga dulu boleh kuning boleh jadi kuning jadi mantap yuk tinggal petirnya mana petirnya mana petirnya mana hmm, hmm benar kan sejuta doang mau duduk langsung gaskan saja ya suruh ini buat kalian semua selagi ada kesempatan wedek kan saja memanfaatkan sebaik mungkin saya otok spin itu diri bye bye sur salam jackpot pastinya